keuangan karir hubungan asmara dan angka keberuntungan seorang taurus di bulan februari tahun 2022 untuk persingkat waktu kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang taurus di bulan februari tahun 2022 selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang taurus di bulan februari tahun 2022 selanjutnya kita akan mengambil kartu karpekerjaan seorang taurus di bulan februari tahun 2022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 Eikh Opsod, ataupun 8 pedang. Secara umumnya, Eikh Opsod itu diartikan tidak disarankan untuk melihat hidup orang lain, tidak disarankan untuk mengurusi hidup orang lain, Mulailah melangkahkan kaki dengan langkah yang diinginkan, dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Taurus tidak akan mengalami gangguan apa-apa di bulan Februari tahun 2022, namun di sini disarankan fokuslah kepada diri sendiri, fokuslah kepada kesehatan fokuslah kepada kehidupan diri sendiri, barulah membantu orang lain, di sini juga disarankan kepada seorang Taurus. Dilangkan kaki sesuai keinginan dan hilangkan keraguan untuk mendapatkan kesehatan dan kehidupan yang lebih bagus lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah King of Cup. Secara umumnya King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang berada di dekat seorang tahu seseorang yang lebih tua dari tahu sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang tahu sebaiknya fokus pada kesehatan kehidupan diri sendiri, barulah membantu orang lain ataupun mengurus orang lain. Dan disini juga disarankan kepada seorang Taurus, langkahkan kaki sesuai keinginan yang dimana sini Bisa juga minta petunjuk, minta masukan dari sosok orang tua, sosok orang yang lebih pengalaman untuk membangun kehidupan dan kesehatan yang lebih bagus lagi. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The World. Secara umumnya, The work itu diartikan kesempatan kedua, mendapatkan kesempatan kedua, mendapatkan kesempatan lain, memberikan kesempatan lain. Dan jika kartu The work kita gabungkan dengan kesehatan seorang Taurus. Di sini menggambarkan sosok seorang Taurus mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki kesehatan, memperbaiki kehidupan. Meskipun di sini kesehatannya tidak akan terganggu, namun di sini disarankan fokus kepada diri sendiri. Dan meminta masukan kepada orang yang lebih pengalaman, kepada sosok orang tua. Di dalam menjalani kehidupan dan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi. Dan untuk kartu keuangannya adalah... Five open tagal ataupun lima poin. Secara umumnya five open tagal itu diartikan suatu perubahan perlu dilakukan. Kita suka membantu orang lain meskipun dalam kesusahan. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang taurus di bulan Februari tahun 2022 tidak akan mengalami peningkatan, tidak akan mengalami penurunan berada dalam zona nyaman zona stabil. Namun di sini disarankan kepada seorang taurus lakukan perubahan untuk menata meniti kembali keuangannya agar mendapatkan peningkatan keuangan di bulan selanjutnya. Dan di sini disarankan juga kepada seorang Taus, fokus kepada diri sendiri, baru membantu orang lain. Yang dimana di sini digambarkan seorang Taurus sudah membantu orang lain, meskipun seorang Taurus sendiri sedang membutuhkan, meskipun di sini seorang Taus sedang memerlukan apa yang akan ia berikan. Di sini seorang Taus mengorbankan kepentingan diri sendiri dibanding kepentingan orang lain, dan untuk support energinya adalah Queen of Cups cara ya, memiliki win of cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan Taurus sendiri dan di sini menggambarkan keuangan seorang Taurus tidak akan mengalami gangguan apa-apa di bulan Februari tahun 2022 tidak mengalami peningkatan tidak akan mengalami penurunan yang dimana sini disarankan kepada seorang Taurus baiknya fokus kepada diri sendiri dulu barulah mengurus orang lain membantu orang lain yang dimana di sini selalu didukung dimotivasi diberikan masukan oleh pasangan dan keluarga Taurus sendiri. Dan di sini juga digambarkan seorang Taus suka mementingkan kepentingan orang lain ketimbang kepentingan dirinya sendiri yang dimana dalam kategori ini suka membantu orang lain namun di bulan-bulan berikutnya seorang Taus akan mendapatkan pintu reski yang akan sangat terbuka. Dan jika kartu doa kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang taurus sini menggambarkan kesempatan kedua kesempatan lain didapatkan oleh seorang taurus untuk menata meniti kembali keuangannya mengacu pengeluaran pendapatan yang dimana di sini akan berdampak positif kepada keuangan yang selalu didukung dimotivasi dirualkan oleh keluarga dan di sini seorang taurus akan mendapatkan pintu rezeki dengan suka berbagi kepada orang lain meskipun seorang taurus sedang membutuhkan dan sedang memerlukan apa yang akan ia berikan. Dan untuk kartu pekerjaannya adalah 8 of 1 ataupun 8 tongkat secara umumnya 8 of 1 itu diartikan tetap tekuni, jalani apa yang akan dijalankan, tetap tekuni dan jalani apa yang akan dikerjakan, biarkan waktu dan alam yang akan menjawabnya dan di sini menggambarkan karir pekerjaan seorang taus tidak akan mengalami peningkatan di bulan februari tahun 2022. Namun di sini disarankan kepada seorang taus baiknya fokus disiplin jalankan apa yang ada sekarang kerjakan dan lakukan apa yang ada sekarang yang dimana di sini akan berdampak positif kepada karir pekerjaannya di masa mendatang. Di sini juga digambarkan seorang taus akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan yang dimana di sini akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi serta di sini tidak tertutup kemungkinan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 karena pekerjaan seorang taus tidak akan mengalami gangguan apa apa di bulan Februari tahun 2022, yang dimana mana di sini berkat kefokusan kedisiplinan seorang taus akan mendapatkan karir yang lebih bagus lagi di bulan berikutnya, yang didukung didoakan oleh seorang anak, didukung didoakan oleh seorang keluarga, dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang taus akan berhasil membangun sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi yang didoakan oleh keluarga dan anak Taurus sendiri. Dan jika kartu The world kita gabungkan dengan kartu kartu pekerjaan seorang Taus di sini menggambarkan kesempatan kedua kesempatan lain didapatkan oleh seorang Taus untuk menata kembali karir pekerjaan usaha yang ia miliki, yang dimana di sini akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi dari bulan sebelumnya, yang selalu didukung, dimotivasi, diduakan oleh keluarga, didukung, dimotivasi, diduakan oleh seorang anak. Yang dimana juga di sini seorang Taus akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan dengan kedisiplinan yang ia terapkan di dalam pekerjaan dan di dalam kehidupan. Dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah Ace of Cups. Secara umumnya, Ace of Cups itu diartikan awal mula permulaan ingin memulai dan memulai kembali, dan di sini menggambarkan. Kepada seorang Taurus yang sedang single, seorang Taurus yang sedang single baiknya memulai hubungan asmara bersama seseorang yang dimana sini mencoba untuk membuka hati meskipun mendapatkan pengkhianatan di bulan sebelumnya yang dimana juga di sini akan berdampak positif kepada hubungan asmara dan kehidupan Taurus sendiri dan di sini kepada seorang Taurus yang sudah berpasangan, mulailah menatap meniti kembali hubungan asmaramu agar lebih bagus lagi, agar lebih romantis lagi di bulan Februari tahun 2022 Sofa di sini tidak tertentu kemungkinan seorang Taurus yang sudah berpasangan akan mendapatkan keturunan di bulan Februari tahun 2022 yang dimana di sini menjadi awal mula seorang Taurus menjadi sosok orang tua yang menjadi pelengkap kebahagiaan, hubungan, asmaranya. Dan untuk sebuah energinya adalah page of Cup Secara umumnya, page of Cup itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan. Hubungan asmara seorang taus yang sedang single baiknya mencoba kembali membuka pintu hati bersama orang yang baru, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya, yang dimana di sini juga tujuan untuk kedepannya adalah mendapatkan keturunan. Dan kepada seorang taus yang sudah berpasangan, mulailah menata meniti kembali hubungan asmaranya bersama pasangan, agar hubungan asmara lebih romantis lebih bagus lagi. Serta di sini tidak tertutup kemungkinan seorang taus yang sudah berpasangan akan mendapatkan keturunan seorang anak yang disimbolkan dengan page of cup, yang menjadi awal pemula untuk mendapatkan kebahagiaan dan disinilah seorang taurus menjadi sosok orang tua di bulan februari tahun 2022 dan jika kartu doa kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang taurus disini menggambarkan kesempatan kedua kesempatan lain didapatkan oleh seorang taurus yang sedang single untuk membuka hati dan menjalankan hubungan asmara bersama seseorang yang baru yang dimana Cina akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya yang dimana sini tujuannya untuk selanjutnya adalah mendapatkan keturunan. Dan di sini seorang Taus mendapatkan kesempatan menjadi sosok orang tua di bulan Februari tahun 2022. Dengan mendapatkan keturunan ataupun mendapatkan seorang anak yang menjadi sumber awal kebahagiaan bersama seorang pasangan. Dan untuk angka keberuntungan seorang Taus itu berada di angka 8, 85, 58, 81, dan 19. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Taus di bulan Februari tahun 2022. Semoga bermanfaat.